dia postingan foto abang L dulu yang cute banget dan mengemaskan, wow, masya allah banget ya, <laughs> masya allah Allah tentunya ini cute banget, abang mau yaitu ya nih tidur tidur terus bersabat ya masya allah, gemesnya nih raut wajah si ganteng. Mudah-mudahan menjadi anak yang kuat Anak yang sehat dan tentunya membanggakan kedua orang tua Amin Dan kita lihat juga kesulit berikutnya Aduh santuy banget ya gaya duduknya Masya Allah Masih baik aja sudah training topik Abang El Masya Allah, luar biasa Pokoknya kita lihat juga nih di kolom komentar Banyak tanggapan yang diberikan dari akun instagram suami saya asli nscor padang mengatakan di kolom komentar Masya Allah bang boleh dibungkus enggak sih katanya tuh wah mau dibungkus ya <laughs> Saking gemet dan cutenya wajah baby L ini mudah-mudahan banyak orang-orang baik Orang-orang yang tulus mencintai abang L amin ya robbal alamin Dan keunggian berikutnya juga persahabat perhatikan Alhamdulillah persahabat ya BBL banyak sekali yang jenguk salah satunya tentu di sini ada Christopher Rian yang ikut menjenguk BBL persahabat dan membawakan hadiah wow tentunya BBL banjir hadiah nih dari orang-orang baik dan orang-orang tulus mencintai idola kesayangan kita rezekinya mudah-mudahan selalu lancar selalu dipermudah dan berkah barokah amin. Ke kabar berikutnya, para sahabat, sini juga tentu membuat kita bahagia sama komentar yang diberikan oleh para fans sejati Leslar. Ini salah satunya lain dari fans sejati sebelumnya, para sahabat ya. Perhatikan di sebuah kalimat yang diunggah oleh Leslie Bilar galeri underscore ini. Gua bukan fans Leslar, WKWK tapi masya Allah ini anak ganteng sejak dini, candu banget mukanya. Waka-waka semenjak ada anak ini jadi ngikutin katanya tuh Wow, yang bukan fans sejati saja Tentu saat melihat gemesnya wajah baby L ini sampai ngikutin Sekarang persahabatnya luar biasa ngalahin papa dan bundanya persahabatnya ya pesona abang L memang uwuk banget Insya Allah, apalagi senyumnya luar biasa Kayak anak bule nggak sih katanya tuh persahabatnya ya Mudah-mudahan doa-doa baik dikabulkan dari orang-orang yang tulus mencintai, mendoakan dan mensupport idola kesayangan kita. Di sini juga persahabat ya tentu ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Lesti Bilar Gallery underscore. Papa minggir dulu ya, pesona Abang LBUW pakai baju Liverpool Abang full senyum katanya tuh. Luar biasa banget ya. Dan tentu persahabat ya, di kolom komentar banyak sekali tanggapan yang diberikan Ya, ini dari akun Instagram, jodanaskertiljana Mengatakan di kolom komentar, minggir dulu bunda papa, abang el banyak fans garis kerasnya ini Wow, semangat banget ya, yuk kita tetap kompak Dan tetap selalu solid mendukung yang terbaik pokoknya untuk idola kesayangan kita ke kabar berikutnya, ada sebuah ungan spesial juga yang kita dapatkan. Ini Masya Allah banget ya, masih edisi kondangan kemarin. Distory-in oleh ibu-ibu Nusantara yang berhati baik, yang tentunya ngefans banget sama Leslar. Masya Allah, dan tentu kita salvok dengan sebuah kalimat yang tentu dituliskan. Lesti kejora ramah, katanya tuh. Wow, satu kalimat tetapi mempunyai Arti yang sangat luas, Dedek Lesti memang tentunya dimanapun tempat, Dedek Lesti selalu ramah, etitus itu selalu ditunjukkan, mudah-mudahan tentunya selalu menjadi contoh baik, menjadi inspirasi untuk banyak orang, amin, ya robbal alamin. Dan untuk di postingan ini juga, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, yakni dari akun Instagram, SK Dasniati mengatakan, kawal kesayangan aku, Papa, baik Bl, dan Bunda Al-Fatih. Wah, wow, Allah banget ya. Mudah-mudahan rumah tangga Leslar diberikan kebahagiaan dan langgeng terus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita lihat juga, persahabat, ya ke kabar berikutnya. Tentu ini... Membuat kita semakin panas aja. Persahabatan yang perhatikan di sebuah kalimat komentar di channel YouTube Ridian Entertainment yang diunggah oleh akun sahabat Leslar Taiwan. Di sini, pertama komentarnya, saya yakin Celesti ini nggak bakal kalahin Noah di trending mustahil. Bisa ya, Noah the best, katanya tuh. Wow, makin bergejolak aja nih persahabatan. Ya, darah emak-emak Leslar. Ada yang remehin kita loh persahabat ya Yuk sama-sama kita kompak buktikan kebarbaran dan kesolidan kita Mendukung karya terbaik idola kesayangan kita Lesti Jura sini juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Makin bergejolak darah gue Kalau ada yang remehin kayak gini Yuk bisa yuk trending satu BTS aja bisa kita geser Katanya tuh apalagi Noah wow Ada juga tentunya banjir komentar yang diberikan di postingan ini